Sahabat Kuraya Indonesia, ini di sini saya kedatangan tamu, sahabat dari milenial dan separuh umur yang datang. Perkenalkan, Ian di sebelah ini, namanya -Muiz. Suara Muga Kayak kayak Gak Makan Tiga Bulan. Muhammad Abdul Muis, Muhammad Abdul Muiz Umur 23, eh, asal asal suka Bumi Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Wah. Sekarang dibuka ya. Kasih, Pak. Ini milenial, milenial kawan. Ya. Dan ini pasukan lama baru ketemu, Guys. Ini suntar dulu. Ag agamamu apa? Islam. Islam ya. Islam. Pak. Di sebelah kanan saya perkenalkan nama dulu Mata Sipit. Tapi tidak putih kulitnya, kawan. Kelakanya dulu nama aku Santo Santo dari desa terpencil Bangka Kabilitu dari desa terpencil Bang Kabilitu oh dusun Kumpai dusun Kumpai yeah. tinggal di Bekasi utara tinggal di Bekasi utara nah ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit guys iya kan kau oh, sendirian sembilan ya. tapi keluarga masih banyak di Babel kok hmm, dengan rumahnya Ahok satu kampung sama Ahok jauh ya Babel itu ada berapa pulau Babel itu ada berapa pulau banyak ya ya nah, oke okay. jadi itu kalau kalau beli kecil, kalau bank lebih besar lebih kuas hmm. oh nah, jadi bank itu nanti kemudian hari jadi generasi C saya nih. pokoknya ganti yang Kalimantan dulu nanti berapa puluh tahun pindah lagi ke mana ya kan, bahkan saya pernah nyarankan ibu kota pindah ke kampung saya di Cirebon tuh. Oh iya, He. nah ini mau nanya-nanya, saya mau dulu tanya ke kelompok milenial dulu nih sebelum masuk kokoh santo ya. Eh, agamanya apa Ko santo? Agamanya apa? Konghucu apa Buddha? Konghucu atau Konghucu? Konghucu ya? Kenapa saya tanyakan setiap yang datang ke sini apa agamanya kawan? Karena... Saya mau membuktikan bahwa Indonesia ini dari berbagai suku, agama, ras, etnis, golongan Bisa diskusi, bisa bersaudara sebagai abang saya Ini saya mau tunjukkan kawan oh. Tionghoa keturunan Indonesia asli Bapakmu Tionghoa, Mama Tionghoa Udah berapa sekian dia Nah, aku harus tanah. Ah. Indonesia peta dong, pembela air <laughs> Nah, oke, saya mau tanya dulu Eh, Mois dulu umur muka sekarang berapa? 3 23. 23 tahun Dan kamu sudah ke sana kemari ya Udah banyak mulang-lambuana ya Mulang-lambuana Nah, kamu cari kerja susah apa enggak dulu-dulu itu? susah. Sangat susah ya? Susah, sampai pondok indah sampai tidur di taman selama dua hari. Tidur di taman? Dua hari. Selama dua hari? Ya. Eh. Tapi Alhamdulillah dapat pekerja di tempatnya Pak siapa? Pak Haji ya, bukan? Iya, pertama di Pak Jaka di Depok. Pak Jaka di Depok? Iya. Terus sekarang pindah di Bekasi. Pak siapa situ? Sekarang pak Jupri pak Jupri ya, ya. Udah, pak udah Haji udah udah pak Haji Jupri ya, ya. banyak orangnya ya banyak nah, pokoknya kalau kerja di tempat orang itu kuncinya itu ya kepercayaan keikhlasan terus uh, semangat kerja ya. kejujuran ya baik nah, kejujuran itu jadi ah. hmm. karena koko juga kalau gak salah dulu banyak usahanya Cuma mungkin ada juga yang karyawannya nggak enggak jujur, ya kan? Nah, sekarang... Saya dulu telah punya karyawan. Oh, gitu ya? Itu iya. kan cukur, dong. Manajemen itu kan cukur. Ya, pokoknya... Setiap dia, dia tunjukkan keinginan dia. Ah. Saya punya babi hasil itu, ini. Yes tidak ada di dunia dunia, dunia besar itu. Oke, okay. kok, ini kok koko nih, Ko Santo, Ko Santo ini kalau saya lihat ini kan sudah pulang lampuan aja ke sana kemarin nih, sampai meninggalkan kampung halaman di Babel sampai ke sini. Oh. Dan sudah usaha bang, jatuh bangun jauh, tuh bangun di bidang usaha. Saya mau tanya sama koko, bagaimana kondisi ekonomi bangsa kita sekarang? nggak marah bukannya di situ, ini nih. Nah, cerita kenapa saya keluar dari Bangka karena saya sebetulnya cinta dengan nah, eh, tanah di Bangka, tanah yang subur sangat disayangkan, ya kan? Kenapa saya kurang Tahu? Karena saya nggak mau merusak bumi, ya? Kan? Hmm. kita dengan alam tidak mau merusak bumi. Di Bangka dikuasai orang tambang. Sampai sekarang laut ditambang semua. Nah iya, maksud saya kondisi ekonomi sekarang bagaimana menurut pokok sebagai yang selalu ikut dalam bidang usaha? Kalau kalau masalah ekonomi selamanya Indonesia kalau masih dikuasai sama sama pengusaha dan kapitalis oligarki sama aja mau siapapun jadi jadi intinya tidak akan bisa berkembang karena dipungji oleh oligarki. Ya oli oleh orang-orang. Kapitalis rakus, iya, ya. Hmm, kayak mantap oligarki, iya, ya. jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, sekarang, jangankan itu, bahkan ibu Mega pun menyembuh bahayanya oligarki oligarki iya, banyak yang iya, iya, iya, iya, bahayanya oligarki ya. karena dia Bisa kuasai ekonomi ya. Gitu. Ya. Oh. Oke, okay. ya. saya mau tanya kembali ke Muis. Ya. saya ini ikut sebagai relawan dalam mobil terus dua ribu Saya ikut Pak Prabowo. Ada alasannya lah. Tapi sebelumnya itu saya mau tanya dulu. Ya. Kenal, tahu Pak Prabowo enggak? Tahu. Tahu. tahu. Seperti apa yang kamu tahu tentang Pak Prabowo? Dia tuh orangnya tegas. Tegas. Tegas. Terus dia sering berbaur juga. Kalau lihat sih berbaur juga sama masyarakat ataupun yang di atas-atas. Ah. Terus saya pernah kan sama teman-teman ah. yang dekat katanya deket Tambalang deket ini, ini Prabowo jadi dia punya lahan katanya sering juga dibagi-bagi kalau daerahnya daerah sangat dekat. Hmm. Kamu dapat informasi itu? Iya. Sama teman-teman? Iya. -teman. Apa lagi ya kamu tahu tentang Pak Prabowo? Ya, pokoknya mah lihat dari segi kalau kepemimpinan ya jangan diragukan lagi dah. Namanya juga jiwa patriot dari kalangan tentara juga kan oh, gitu. masa pemimpinnya nggak jelas kalau mimpin negara. berarti kau beli pak Prabowo nih. Prabowo. Teman-teman mau ajak. Pas kamu ajak juga ya. Ajak. Kalau Koko ini belum saya belum tahu ini baru ketemu ini, ini Koko. Ini. So, kalau saya mah dari kemarin-kemarin Prabowo mau nyalonin oh. emang Prabowo walaupun hmm. belum bisa nyogos. Iya hmm. karena masih belum belum punya KTP ya. Hmm. Waktu itu ya. KTP. Sekarang udah punya ya berarti kamu sudah jelas ini, berarti lu Pak Prabowo ya kalau Koko ini saya ragu <gulis> eh, kita tanya dulu Koko dulu karena, beda lu di generasi milenial genset ya kan, kalau kita ini kok milenial, eh bukan milenial, sebelum milenial kita ini yang sudah mulang lambuan, makanya saya mau tanya minyak uh, sudah banyak yang dia tahu kok seperti apa calon presiden ke depan yang kokoan koko, harapkan? Kalau saya, ke depan kalau calon presidennya masih tetap diusung partai, eh, saya rasa juga eh, belum bisa mendapat pemimpin yang benar-benar adil lo kenapa enggak suka sama partai politik? Coba berikan alasan dulu. Apakah pernah ada masalah dengan partai? Nah lama ini pada saat lima tahun aja dia butuh suara kita, tapi setelah lima tahun suara kita mau teriak sampai sampai sampai kita sampai habis suara kayaknya telinga mereka tuli. Partai ini. Iya. Saya mau tanya dulu, pernah gak tertarik mau masuk partai dulu atau sekarang? Pernah nggak? Kan kan? Sudah banyak. Iya Partai apa saja yang mau diikuti dulu, coba. Hmm. terus? Uh, Nasdem. Nasdem. Uh, pdi PDIP, pdi ya. uh, PKS. PKS, ya, Gerindra pernah gak mau daftar? Mau ketemu sama orang DPR aja bilang ketemu di mana gak bisa, ya kan padahal. Saya sudah punya pengalaman 2 buat tahun selama saya merantau di kota besar ini. Khusus oh sama ketemu jadi anggota DPR. Berarti kamu bukan partainya dong? Iya. tak, itu. Orang partai, tapi jangan salah kampainnya dong. oh, gitu iya Mesti kamu kena tegornya Pak. Iya di Indonesia wakil-wakil Dewan Dewan Rakyat karena itu anggota DPR-nya mereka Dewan terhormat puasuh ya memang terhormat lah Dewan itu oh gitu ya masa gara-gara tidak, eh, tidak bisa men dPR yang disalahkan partai politik partai politik pernah nggak mau masuk partai politik pernah nggak ya. Dan... oke okay. ada nggak kendala waktu mau kalau mau masuk partai politik misalnya jadi anggota atau jadi sipatisan kadang ada nggak kendala Di dalamnya siapa, jadi yang dua Susah masuk anggota partai, bisa berbulan-bulan itu. kenapa ini enggak jadi-jadi? Partai apa yang pernah dulu? Enggak, enggak dilayani. Bro, di partai politik itu kalau ada sekalian koko kok mau daftar sebagai anggota partai gak diterima. Apalagi KTA gak jadi-jadi. Ya, ini tidak. <tik> kalau mungkin Berarti sampai sekarang? Belum pernah masuk dalam partai politik? Belum berarti karena gak dapat KTA. Bukan belum pernah. Sudah, tapi saya sudah enggak mau karena saya adalah, karena gak dikasih katanya, ke kepadanya katanya sudah sebut tadi bisa merendahkan orang. Modal mau dah, kenapa bisa merendahkan? Nah, apa gimana ya? Jangan ya, enggak, e, e. suaranya enggak kedengaran. Kok bagaimana, Bang? E. agak maju sedikit lah, tapi jadi enggak jadi juga. Agak maju sedikit biar suaranya kedengaran. Jadi begini kawan. Ini kosan tuh ini. Sudah beberapa partai politik dia masuk mau jadi anggota partai. Tep hmm, tapi KTA nggak pernah dicetak katanya. Hey. Aduh. Sombong banget kalau kayak gitu. Iya kan? Agak, agak maju begini. kok Biar suaranya kedengaran. Ketuali orang kaya, punya modal Kan katanya politik mahal Tapi hari ini saya cuma ada sedikit pandangan Tapi belum terlalu percaya intinya hmm. mantan gubernur DKI Kemana-mana itu saya rasa gak perlu pakai uang pendatangnya hmm. Tapi itulah bukti nyata mungkin Tapi saya juga belum percaya Belum percaya apa? Bahwa oh, dia mimpi nanti bisa berhasil Siapa itu? Untuk bikin rakyat sejahtera Makmur Padahal Indonesia kekayaannya luar biasa. Kalau saya jadi presiden, <guluh> Katanya tadi, kosong tadi bilang <tuk> dia menyaruh pemimpin yang <tuk> tidak dikendalikan oligarki. Benarkah kok? Bilang apa, tadi kan? Iya. <tuk> eh, apa uh, tidak setuju pemimpin itu dikendalikan oligarki? <tuk> oh iya. Benarkah? <tuk> Ih, agak maju biar kelihatan ini nyaiya sedikit agak tarik tarik lagi sini itu apanya. Ah. Bagaimana? Tes, tes. Suara saya masuk. pokok coba. Tes, tes. nah agak kelihatan. Ya, kalau nyonor begini kujauhkan. Ya. Saya tapi wajahnya agak kelihatan lagi. Agak ke sini sedikit kok, orang kursinya agak maju. kayak ke sini sedikit. Biar kelihatan wajahnya jangan cuma separuh kayak ya. begini ini kelihatan, nih. Cuma kang gue tutup sama ini Gini guys Enggak ada edit Enggak ada edit Enggak ada langsung Dari Tanya Ada Dari... yang jemput Siapa juga yang mau jemput Memangnya kita mencaci orang-orang kan enggak Kayak tadi dia bilang eh, mantan gubernur DKI Eh, belum begitu, eh belum begitu percaya karena eh, ongkos ongkos banyak sana kemari di biaya oligarki. Enggak eh, ada masalah kalau ngomong begitu, kan? kan yang penting kan kita tidak mencaci orang, tidak memaki orang. Yang jelas kalau saya ini kok, kalau saya ya, kalau koko ini kan belum ada pilihan nih ceritanya. Kalau lu kan jelas ikut sama saya kan. Kalau koko ini susah dibelok karena dia punya pikiran sendiri. kalau Kalo... Nanti hakim MK yang hati murani Ya kan Bisa menghilangkan pencalonan presiden itu Jadi dari 20% jadi 0% hmm. Agar benar-benar adil Buat Kita punya Pancasila-sila itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia Kembali lagi <tuh> begini kita kan percaya Tuhan kita kan percaya dengan Tuhan ya. bahwa ada yang di, ada yang dijadikan jadi pemimpin ada yang ia ya tahu ada yang jadi pemimpin ada yang jadi rakyatnya kan begitu itu kan pelajaran agama ada yang memimpin nah, kan kayak saya ini saya juga ingin jadi presiden kalau 0% Walaupun mungkin pengikut saya cuma lima orang yang nyoblos Yang penting masuk dalam catatan lembaran negara Itu MPS pernah jadi calon presiden Indonesia Cuma kan sekarang ini kan 20% Nah oke okay lah itu oke okay lah tidak adil Yang jelas kalau saya kalau melihat calon pemimpin ini yang ada sekarang Ya karena saya ngikuti terus Pak Prabowo Pak Prabowo ini tidak bisa dikendalikan oligarki Duit udah punya Ya loilisnya banyak Kalau, kalau saya ya Bagaimana mau dikendali-kendali Kalau Pak Prabowo, kalau yang lain, -lain ya, ya mohon maaf lah Mohon maaf Maaf saya Kebanyakan manusia itu kan Merasa puas Semua orang tidak bisa puas Tapi kan ada kepuasan yang disebut Puas memakmurkan rakyat Puas berbuat baik Tak kasih contoh nih yang, yang temannya tadi itu ya kan temanmu itu kan yang dapat cerita di, di, di dekat rumahnya Pak Prabowo kan Kak, Pak Prabowo gak kenal orang itu tapi dikasih kan, gak kenal mau berbagi ya kan, nah coba Pak Prabowo gak punya apa, eh, bukan orang kaya, ah dikendalikan sama oligarki itu yang saya lihat justru lebih dikendalikan oligarki justru yang pandangan saya untuk menyelamatkan orang Indonesia salah satu kan Kehidupan itu, yang paling keman itu jika orangnya itu sudah memiliki rumah, tidak hutang Itu bagaimanapun untuk bangun perekonomian perumahan itu lebih mudah Perumahan ya, lebih. tapi sekarang kan sudah ada Saya ini perumahan, perumahan subsidi saya ini Berarti kan pemerintah sekarang nih, saya tinggal lah di sini Sisa dilanjutkan Ya, dalam rumah ini Datang Ya Lihat kan? nah, Mutu dan kualitas kondisi Rumah itu Jujur, kalau saya orang bangga Rumah seperti itu Kayaknya tidak ya, untuk dibeli menurut hmm. saya Yang penting kan kita masuk dulu Itulah situasinya Makanya kita harus benahi naik Karena sekarang begini kok harga cabai ditentukan oleh politik harga cabai harga beras, harga minyak nah kalau kita ini tidak iya oligarki lah oligarki yang membiayai membiayai politiknya itu nah sekarang oligarki Membiayai seseorang, kau maju gini, kau gini eh, Kau dewan begini, begini oh, di, di Inilah, pokoknya dipelintir-pelintir lah Sama oligarki, kayaknya harga barang-barang oh, naik itu, karena itu Dilihatnya politik kan Karena ada oligarki di belakangnya kan Nah, makanya saya bilang Yang saya tahu sampai sekarang, hanya Pak Prabowo yang tidak ada oligarki di belakangnya Kalau bagaimana? Tidak, kita Kalau saya, jujurannya Saya bukan hingga percaya dengan manusia Tapi belum ada bukti ya oligarki nggak oligarki kita nggak tahu lah contoh ya saya bilang Pak Prabowo kemarin kan ada yang bilang pengkhianatan, kan benar gak? disitulah Pak Prabowo membuktikan jiwanya rela berkorban perasaan kepada pengikutnya dan partainya dan, eh, kelompoknya lah bergabunglah ke pemerintah dengan harapan itu untuk persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan umum, kepentingan bangsa bukan kepentingan kelompok. Itu di, dicontohkan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, dikasih kerjaan oleh negara lewat presiden. Eh, jadi menteri pertahanan. Sekarang pertahanan kita naik rankingnya seluruh dunia. Benar gak? Artinya di situ Pak Prabowo menunjukkan kualitasnya kalau dikasih kerjaan. Nah sekarang, coba Pak Prabowo kasih kerjaan. Pak Prabowo saya tantang ini, saya cari kasih kerjaan apa, jadi presiden indonesia bisa dibuktikan kok coba Pak Prabowo mungkin membela kelompoknya enggak kan, gabung kok anu kok pemerintah rusak-rusak negara ini, pasti rusak kayak ini si mau nih Moes, ini. Boys, maju, pasti maju hajar, hajar, naik ribut rusak tapi Pak Prabowo memiliki Persatuan Indonesia. Semua orang pasti miliki kayak saya. Juga siapa tempat. siapa yang memiliki tiket pemilu itu semua itu. Yang melihat sampai saat ini semua pemimpin yang ada undang-undang itu hanya jadi jara, hanya jadi dilihat aja, hanya jadi slogan aja, tapi tidak dijalankan masuk ya. Ya. Nah, melanggar konstitusi ya, itu, ada undang-undang yang melanggar semua pasal 33 ya kan? Iya. Nah sekarang yang mengusung pasal 33 siapa? Pak Prabowo. Lihat tuh Pak Prabowo sudah berdaya Kok kayak nalar pasal 33 puluh oh, Kenapa Pak? Pak Prabowo belum bergerak menjalankan pasal 33 puluh Enggak bisa materi pertahanan. Coba presiden jangan kana mana pasal 33 eh, tahap baik eh, secara bertahap. Karena itu sudah diumumkan ya itu gitu ya di Indonesia harus, kalau calon presiden itu harus salah satu untuk calon presiden itu independen kalau bisa dari seluruh provinsi se Indonesia semua ada calon putra putri yang terbaik dari daerah provinsi masing-masing ya maunya kita begitu saya jelas tuh jadi tujukan situasinya sekarang. <tuh>. Gini. ah orang ada yang bilang begini, kalau begitu pak fah, tidak mau nyoblos lah yang pertama kewajiban sebagai warga negara sudah salah yang kedua lu gak nyoblos, tetap terpilih jadi orang, pasti ada presiden ini saya saya saya dia susah malah siapa yang berkuasa siapa yang berkuasa Ya wajar lah, kayak kan gajinya tinggi ya, ya, ya. Tapi kalau yang korupsi, oh itu harus dihajar Berantas, Berantas. Berantas. Semakin kuat Ya sekarang korupsi dia ya, Kalau korupsi, mungkin setiap pemerintahan ada ya Cuma juga yang saya sayangkan sekarang ini Kenapa pemerintah malah memotong itu masa tahanannya koruptor itu iya iya Dalam undang-undangnya tetapi ini Pak Jokowi selaku Presiden sudah pernah ngomong bagaimana kalau kita miskin kan itu koruptor pernah dengar nggak di berita-berita pernah dengar nggak kok oh. iya pernah dengar kan nah nah yang laksanakan bukan hanya Jokowi kok DPR RI sebagai pembawa undang-undang tidak setuju dan <hesitation> betul <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> tarik <hesitation> <hesitation> tarik <hesitation> tarik <hesitation> tarik, tarik tarik, ya, tarik <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> <hesitation> Nilainya kecil ini. Jadi setuju enggak? Eh koruptor dimiskinkan. Nah, orang yang korupsi orangnya harus eh, seluruh badannya. Oke, oke. Okay, okay. Ini aja dulu. Setuju enggak? Setuju enggak koruptor dimiskinkan? Setuju ya? Setuju ya? Itu dulu, setuju ya? Oke ya. Itu kan tambahan, yang penting setuju dulu di kan? Berarti setuju keinginan Pak Jokowi Nih, Untuk bisa mau lakukan harus DPRRI, berarti kita harus DPRRI, setuju juga eh keputusan semua di parlemen DPR di sana yang membuat undang-undang tuh nah, ya nah nanti, bisa berarti ya KPK nggak bisa, KPK nggak bisa harus ada undang-undangnya dulu dari parlemen ini, ini, di, di, di, di ini sekarang KPK KPKnya mau dilemahkan ada itu, eh salah seorang ya, menteri ya. bilang salah seorang menteri bilang begini eh KPK jangan suka OTt Sepakat nah berarti mudah-mudahan calon presiden berikutnya, nah. didengar tapi didengar tapi mungkin belum tentu dijalankan, pasti. iya kan? maka kita harus memilih anggota dewan ke depan, ya kan? yang betul-betul mau bersuara untuk siap jangan siang, terus bagaimana? gak dipilih juga pasti ada yang duduk. Betul, makanya kita harus dekat-dekat komunikasi Siapa yang mau jadi caleg nih? Oh ini kayaknya bagus nggak Aja dulu, eh podcast ke tempat saya Benar, mau nggak dia sepakat enggak? Itu koruptor dimiskinkan kalau bersuara melawan Salah satu saya bilang kan enggak Saya sih ada sedikit pengen Di depan ini memilih dia Ya contoh mantan gubernur DKI salah satu jadi dia dia terpilih dia berani melawan oligarki dan mafia besar menghentikan reklamasi. Saya bilang reklamasi berhenti? Ah, oh. bahwa dia bisa. Sekarang jalan. Kalau sekarang jalan dia menganggap Oh, enggak bisa harusnya kalau Pak Prabowo malah lebih mantap. Pak Prabowo bilang, "Hentikan reklamasi bangun bangunan untuk raya di situ." Pak Prabowo tuh, ya. hentikan reklamasi kalau bisa bangun perumahan untuk di situ. Tugas Pak Prabowo, mantan gubernur DKI, ya. cuma disegel habis itu lepas lagi segel. <laughs> Ih, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Tapi kalau iya, iya, Ada iya, iya, di di, di di beritanya itu Nah sekarang Kampanye Ada naik pesawat jet Siapa yang biayai Baik. Kampanye Kampanye Siapa yang biayai Oh iya, iya, Saya sih iya, pernah nah. iya, uh. Pak Presiden jadi gubernur, ya kan? Jujur aja saya cuma hanya menilai orang. Kalau benar dinilai benar, salah dinilai salah. Lah, Hmm. Ya. Mm. Dan mungkin dia yang butuh kremasi itu belum terlaksana. Pada Saat dia jadi gubernur, dia bisa siap itu salah satu keberhasilan yang bisa dikunci yalah ya, itu itu keberhasilan, bolehlah ada keberhasilan. Tapi kalau kita kan kembali lagi nih masalah masalah oligarki nih, ya. masalah oligarki. Kalau semua sukses, semua pemimpin pasti punya kesuksesan. Kita kembali ke oligarki, kalau kesuksesan, oh papa, boleh banyak kesuksesannya. Masalah kesuksesan ya, ah masalah kesuksesan. Pak Prabowo bisa mendirikan partai politik. Ini keberhasilan. Sekarang alih-alih kandang kapitalis. Ya, ya. ya kan? Itu. Ya kan? Jangan tanja lagi kemarahan-kemarahan. Belanja dari teman-teman. Itu, itu memang. sudah Sudah ulama sudah memerintahkan. Itu ulama. Tapi tetap pemimpin ini kalau dikendali oleh oligarki, ibu neka, boneka. Minum kopinya dulu kok, minum dulu ya. bukan. bukan, bukan, bukan. Benar, saya sepakat. Bagaimana mau cara ngarahkan, sedangkan yang mau menandingi oligarki saja susah. Setingkat ulama besar sudah ngomong belanja di warung tetangga juga tidak jarang. Apalagi rakyat kecil kayak kita, Tergantung diri Kita diri iya kan? Benar gak, Muiz? Tergantung diri kita, kita mau belanjanya kemana kan? Kebanyakan orang-orang sekarang gengsi, ya? Hati hmm. banyak ya. gengsi, gengsi, gengsi, gengsi, Maret itu atau di mall hampir nggak pernah. Tidak pernah. Terpaksa. Dia dulu itu kalau dulu kan sering di warung-warung kecil -warung belinya itu. Ya saya kalau kalau orang kayak Indonesia kalau mau ikutin jalan saya, saya rasa mau kapitalis mau oligarki. Gak bisa berkembang Nggak berkembang ya ya cuma sayang satuan Indonesia itu sudah hilang. berikut ya kan budaya sudah luntur budaya kerja bakti gotong royong itu sudah luntur sudah tidak ada lagi pada pa, pada pengen hidup bergaya hmm. orang punya mobil Pajero kita harus punya BMW Oh! <tuh> <enggak>. <tuh> itu itu wajar lah kalau punya duit, ya enggak apa-apa lah kalau dia punya duit tinggal di kolong dia makan aja bisa lebih mewah nah, ini semakin aneh semakin, semakin malah kawan, ya kan nah, kenapa? kita diskusi, diskusi berat makanya minumannya kopi minumannya kopi biar ada inspirasi biar ada inspirasi berarti kesimpulannya ini yang yang sudah ikut Pak Prabowo seratus persen Muiz dan teman-temannya dan keluarganya kalau Koko ini masih sedikit mau ikut siapa masih bingung? Oh, bukan Mas Bingung masih eh, uh, apa? Oh. oh, jadi masih berkorep independen. Jadi kalaupun tidak ada independen, jadi sampai sekarang ini Ko ini belum punya pilihan siapa mau dicoblos kalau mau is I Pak Prabowo kan, teman-temannya semua ya kan, keluarganya, bahkan ada yang bapaknya tidak ikut Prabowo tapi anaknya kamu ikut Pak Prabowo. Nah ini sudah jelas. Kalau koko ini masih menunggu satu tahun keputusannya kayak. <tuh> Pemangkuan ya rakyat ya, Ya. baik, baik, okay, Pak. iya, tapi pakai DP enggak. namanya rumah baru iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, sudah iya, iya, iya, iya, iya, iya, harus bagus ya, kan? ya Mau keluar dari kemiskinan Itu faktor Mahan rakyat yang dibangun oleh orang itu Jujur deh Saya bilang itu buang bahan Satu, buang bahan cuma Hasil yang gak ada sia-sia semua barang itu. Oke. Jadi baik Saudaraku, inilah diskusi kita ya, banyak hal. Mudah-mudahan suara kami ya suaranya oh, MUI, suaranya Kosanto, suara saya dan mungkin yang sepakat dengan kami bertiga terkait masalah melawan kemiskinan ya, demi kemakmuran umuran. oke sampai ketemu dengan episode berikutnya karena akan ada lagi episode berikutnya guys masih banyak ini ini baru satu episode Cina ya kan? Cina nasionalis sejati apa tanah air ha so, yeah. menjalankan kodasi dan dasar negara Pancasila lima silanya dan undang-undang dan dasar 1945 yang asli yang asli ya. so, Sisa diadendum ya, saya mau tanya dulu. Senangnya, saya mau tanya dulu kok, senangnya dipanggil disebut etnis Tionghoa atau etnis Cina. Wanti, ah. saya pingsan ke disitu Tionghoa. Ah. Iya, Tionghoa. -ti Apa bedanya Tionghoa sama Cina? Ya. Bedalah lah, kalau menurut saya, ya. kalau menurut saya nih, Cina itu... Ada di negara ada sana yang Cina daratan. Etnis beda lagi. Kalau etnis ke macam macam ada. Oh. Kalau menurut saya, kalau saya ini, ini saya pemahaman saya ya. Kalau Cina itu yang di negara sana ya, yang presidennya Xi Jinping. Negara Cina, ha dipimpin oleh presidennya Xi Jinping, Mr. Xi Jinping. Nah, kalau di Indonesia, kalau saya yang saya tahu, yang sesuai dengan yang sering beredar, namanya etnis Tionghoa. Walaupun keturunan dari bangsa Cina, tapi di sini Tionghoa, ya kan? Enggak. Mau sama <tuh> ya, lah. Ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Ya, hmm. nah. kayak gini tenaga masa yang di tenaga kerja asing ini masa yang di di di di, di merowali, masa disebut tenaga kerja asing tionghoa kan gak mungkin tapi tenaga kerja asing Cina iya karena dari negara Cina di sana diperdagangkan nggak hmm? bisa nggak bisa tidak ada negara tionghoa tidak ada Hai, di China ini. Ha, dia, dia, dia gak mau hilang nama cinanya, <laughs> gak mau diakui bukan orang Cina sama Shinjin Ping ya kan? Enggak eh, takut tidak diakui sebagai orang Cina sama Shinjin Ping kan? Oh, eh kan kalian Iya, itu di, di Indonesia. Paham, di Indonesia kalau menurut paman saya ya. Itu namanya Tionghoa Itu peman saya nih ya. Yang Cina itu yang tinggal di sana tuh Yang dipimpin Presiden Xi Jinping ya. <tuh>. Benarkah? Pemaham saya Sin Makanya saya TK TKA Cina oh, Pasti, pasukannya utarnya Xi Jinping ya, TKA Tionghoa belum pernah saya TK Tionghoa Oh gitu. Ya. boleh boleh bicara dengan kalau ada orang eh uh, Ch uh, Chinese kayak saya. Ah, kayak Ada kapal Oh, nanti saya datang ke bercina. Cina Makassar. Cina Makassar tapi Palmer masih punya keluarga di sana, masih komunikasi dia bangun bisnis. Cina, Cina Makassar. Pintar buat kan, masakan Makassar dia buat kombra apa. Kalau ini enggak bisa buat masakan Bangka. What? Bisa nggak? Kalau martaba di. Bah ini. Oh. Jadi begini kawan, itu yang pernah saya katakan dulu ya. Siapapun di Indonesia, apapun sukunya, etnisnya, agamanya ya. Baik itu siapapun kalau mau rasa warga negara Indonesia, kita harus budayakan berbahasa Indonesia seperti ini. Kecuali berada di komunitas masing-masing ya, mungkin di Jawa pakai bahasa Jawa di komunitasnya etnis Tionghoa ya, etnis Arab ya, Makassar, ya Bugis silakan. Tapi kalau sudah kita tampil begini ya pakai bahasa Indonesia. Maksud saya itu seperti itu. Jangan sampai saya pakai bahasa Indonesia, kok, oh. kok pakai bahasa Cina, ini pakai, pakai bahasa Sunda. Tidak nyambung diskusi kau. Ini bahasa Makassar. Bahasa bahasa Cina apa? bahasanya bahasa apa? Bahasa daerahmu mau kalau ya. Kalau bahasa... Iya maksudnya bahasa Cina yang kamu kuasai kan banyak macam-macamnya juga tuh Bahasa dalam kamu layu, oke okay lah Tapi bahasa Cina yang kamu kuasai Itu yang bahasa yang kayak gimana Karena kamu banyak, saya lihat nih yang beda-beda Kayak di Indonesia lah, ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Sunda Nah, di Cina kan banyak juga bahasa daerah-daerahnya tuh Benar gak? Nah, lu kuasai bahasa daerah yang sana itu bahasa apa namanya? Bahasa Bahasa... apa namanya? Kan pasti ada namanya. Iya. Bahasa, Gak. apa? Ika, ika, apa namanya itu? berarti bahasa Cina daerah yang ada di Bangka belum tentu sama yang ada di Kalimantan Barat saya, di saya, gitu loh Oh gitu ya berarti eh, warga negara Cina yang baru masuk ke sini belum tentu ngerti bahasanya belum tentu dari bahasa, dari bahasa orang bahasa aja, bahasanya banyak seperti ya kayak di uang ya di daerah-daerah kadang-kadang beda bahasanya oh gitu bilang buah uh, di tempat saya bilang buah itu bah ba. ba. bah kalau... itu bahasa Cina daerah ya suku apa? suku apa itu? enggak suku di Cina itu apa dia itu? kalau itu bah bah nah di tempat lain kalau buah bilang C, itu buah. Itu bahasa Cina juga, bahasa daerah tapi. Ya. Oke kawan, ini dulu kita... Sudah 44 menit, jangan sampai ngalahkan waktunya podcastnya, eh, Jadi Kurbooser, ya kan? <Lihonas> <Guj Airlines> ini tak pertama ini. Uh, akan, saya undang akan banyak ke sini tadi malam itu ada sinar saya Brigadir Jenderal Pasukan komando datang ke sini Wih, sampai tengah malam pokas nah, ini nanti akan saya datang semua ke sini dan walaupun ya mungkin akan banyak yang datang ya terus terang saya katakan walaupun mungkin beda pilihan dalam Pilpres tetap kita bersatu Indonesia kawan ya inilah podcast ya itu yang paling mahal ya, Nika Tunggal Lika. jadi Kesimpulan untuk menjelang pilpres 2024 Muis sudah Positif Pak Prabowo Kosanto masih mikir-mikir Siapa Terlalu burung <guluh> Oke kawan Terima kasih Salam Toleransi Ah Merdeka